Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semua, terima kasih sudah mengklik video ini Dan semoga semua dalam kondisi Such a nice weather, nice and sunny Look at that, the resort's coming along too Tidak lupa kita berdoa semoga kita semua dilindungi Allah SWT Dimana pun kita berada, amin ya What a beauty Ya, di siang hari tanggal 7 November 2021 ribu dua hari Minggu ini. The kita sama-sama melihat kembali progres dari pengerjaan atau capaian pada so still a lot of work. dan hari ini sangat-sangat dan kita juga disuguhkan pemandangan air pasang yang sangat memukau. Di bawah sini terlihat sekali pengerjaan untuk area dimana camping dan glamping nanti serta area parkir terus dituntaskan pada sisi oh barat wow, atau look at dari Westside at sebelah barat Sirkuit Mandalika. ya pencapaian untuk pemasangan tribun di sebelah kiri dari tikungan yang ke-15 menuju ke 16 sudah mm, nice. terlihat sekali barusan hampir 6 seks akan berdiri total jadi bisa menampung lebih dari 3.000-an wow. penonton dan inilah tikungan ke-17 kita masuk ke trek lurus langsung line, dan di sebelah kiri dari risk control building di sini atau di bawah sini kita bisa melihat sejumlah teman-teman uh, wow, kita dari Polri, dari TNI, standby dan berjaga-jaga di sini untuk uh, bagaimana melakukan pengamanan sistem di uh, gelaran IATC maupun WSBK wow. yang uh, dalam satu Wap, sampai dua minggu ke depan ini ya yeah, ada pun rombongan mereka sekarang sedang berada di kawasan Mandalika mm, so much has been done still so much left to do di, uh, hotel nom Lombok dan inilah pemandangan di belakang area risk control yang merupakan area untuk kesiapan dari RMI atau Road Grip Motorsport Indonesia untuk menyiapkan peralatan dan perlengkapan termasuk bahan-bahan untuk pengecatan pada trackland di 4,31 km pada 17 jumlah tikungan ini ya sudah terlihat rapi sekali sisi pedok garasi di sebelah kiri trek lurus kemudian untuk area tribun yang I ada di sisi kanan merupakan tribun premier, di kedua kiri terlihat nice. yang penting balapnya seru yang penting uh, pembalap memiliki kesan atau memiliki pengalaman yang sangat-sangat menyenangkan buat mereka di sisi kanan, setelah melewati tunnel satu, kita melihat persiapan dari sejumlah tribun di sini, yang hmm. mana di sini merupakan main grandstand di 1A, kemudian di sebelah kirinya bangunan yang kemarin sudah kita soroti setiap hari, yaitu bangunan VIP village, khusus bagi para pemegang tiket sultan di MotoGP nanti di WSBK ini. Ya, persiapan demi persiapan, terus kita lihat, kita pantau, kita kawal bersama hampir setiap hari. Kemudian, persiapan di sisi luar sini, di belakang pedok, sudah dilakukan pemasangan uh, semacam, semacam fans atau pagar. Jadi, ini untuk membedakan kawasan pip di sebelah kanan. Ya, sebelah kiri merupakan kawasan yang khusus bisa diakses oleh uh, Dorna Sport dan Tim, kemudian IRTA, termasuk kru-kru dari masing-masing tim para pembalap. Jadi pagar barusan itu sudah menjelaskan tidak bisa diakses bebas menuju area pedok dan garasi Karena kita tahu sensitif sekali setiap ruangan bengkel like yang ada di dalam pedok point. nantinya Dan kita berada di tikungan pertama sekarang melihat ke arah observation deck Yang sudah hampir uh, tuntas pengerjaan pada 100% Mungkin also area, maybe area for the area media khusus buat PBIP so disini sudah terjadi tuntas dan inilah pemandangan kalau kita ada di observation deck melihat ke arah trek lurus tikungan pertama, tikungan kedua dan juga progress dari main grandstand 1B juga di sisi kanan trackland menuju tikungan yang kedua juga sudah hampir tuntas dikerjakan tinggal peletakan dari papan-papan sebagai alas duduk para penontonnya Ya menuju ke ketiga dan keempat di sini belum ada terbentuknya dari long lap penalty di sisi kanan track dan pemasangan dari CCTV di sisi kanan service road juga terus dilakukan. Nah ada pun sejumlah uh, ratusan tiang untuk uh, PJU atau penerang jalan pada service road akan diinstal In dan beberapa like service road. on this side as well, Those are built. see other work yang to done. tahu untuk And even on the right too, Mandalika di sini memang spots. sudah diputuskan sudah ditentukan untuk Area yang bisa difungsikan untuk kepentingan umum yaitu nanti area tunnel, area laba-laba, atau jalan yang ada di zona tengah sirkuit, kemudian service road by inner maupun outdoor. Jadi, pemasangan tiang-tiang untuk dilakukan untuk sementara memang sudah terpasang uh, di seputaran tikungan yang ke 11 Not menuju dua belas. Yeah. Terus, memetang nantinya juga di sepanjang trek lurus sudah mulai terpasang untuk uh, tiang lampu penerang jalan okay. di service road sendiri nah ini tikungan ke 10 sudah tidak asing lagi di sini angin sangat kencang dan kamera udara uh, sedikit mengejutkan barusan semoga tidak terganggu buat kita semua sama-sama melihat dan menyaksikan bagaimana progres dan perkembangan pada hari ini dan terpantau barusan dari kejauhan sini juga dari tikungan ke 9 menuju tikungan 7 sudah dilakukan pengecatan pada track limitnya dan pengecatan pada run off juga di Ticonex 10 sudah selesai baik pun di Ticonex 11 dan pemandangan pantai di Pantai Serenting di sisi selatan Sirkuit Mandalika sangat-sangat indah dan menakjubkan di hari ini di panas terik seperti ini. Nah, di sisi selatan Sirkuit Mandalika dihiasi dengan ombak-ombak yang sangat menantang buat para pecinta selancar. Jadi di sini bukan saja orang untuk menonton MotoGP, orang yang bermain ke pantai dan para bule-bule yang suka sekali bermain selancar atau surfing. Jadi bisa menikmati sederetan ombak yang nonstop yang sangat konstan setiap hari selalu ada. Dari pagi sampai 24 jam and the water comes quite close to the circuit because you can see in this corner. dan di sini juga menuju ke tikungan ke-12. Seperti yang saya ulas tadi sudah ada berdirinya tiang-tiang lampu di luar spek Maybe insya Allah by end of this year 12, they'll probably 12, have a circuit 12, and the surrounding areas done. Because you could see the resort like the hotel area was done and the circuit itself is done, just the surrounding areas and some that's the area I guess people can sit and watch, surprise they don't have a color for it and maybe they're still working on it because it's gonna be hot just sitting out in the sun especially if tourists come from other parts of the world that are not used to like the sun of Indonesia they'll have Part time. this one has. ya satu lagi putaran sudah kita lakukan seperti tadi yeah, dan inilah perkembangan dari area podium jadi masih khawatir dengan keluarnya keren di sini juga ada dua celah di sebelah kiri untuk jalur keluar dan bisa di uh, Nah, di sisi belakang pedok seperti kolam renang itu itu penampungan air yang nanti dipungsikan untuk ke masing-masing uh, toilet yang ada di bangunan garasi sehingga ada pemompaan dan masing-masing garasi memiliki toilet seperti Karbarata yang pernah kita bagikan dan di situ sudah ah, ada persediaan oh, air jadi tidak perlu panik di atas sudah ada pompa yang akan menyediakan dan disini, di sini di area medical center sudah terlihat ada parkirnya helipad untuk Basarnas wow. yang uh, sedang melakukan uji coba pendaratan dan tetap so di sini cool. kemudian persiapan dari sisi lain juga untuk jalan provinsi tentu saja akan dilebarkan yeah. dan uh, mungkin akan dituntaskan di saat selesai uh, gelaran USB. BK, terutama oh, nanti di saat uh, uh, menyambut MotoGP dan Basarnas helikopter juga sudah standby so cool, yeah. mungkin ini saja yang bisa kita bagikan ke teman-teman semua terima kasih sudah menyimak selamat berhari minggu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh really, really cool. awesome. so the track is coming close to completion like i said the track itself seems to be done it's just the surrounding areas that still need a bit of uh, work and it's getting really really uh, close i think it was supposed to be done earlier in 2021 but because of COVID, things kind of got pushed uh, back and i'm guessing probably inshallah by end of uh, this year maybe beginning of next year it, it should be done so if you guys know the exact date of when the track is supposed to be done and when the race is going to start please do let me know in the comment section below if you have any other cool videos of the track then also suggest that and put your suggestions in the comment section if you guys like this video then don't, don't forget please to smash that like button and subscribe to the channel and, and as always thank you very much guys for all your love and support i hope you guys have yourself a wonderful day take care of yourself and your family inshallah